Halo guys, kali ini saya ingin berbagi cara service laptop Acer Z1402. Kerusakannya colok charger, lampu charger ini kredit-kredit, berarti ada yang closepad pada motherboard. Oke, sebelum mulai jangan lupa klik dulu subscribe, like, comment, dan share. Oke, saya coba colok charger. Colok, kita lihat lampu indikatornya kedip-kedip, berarti ada yang short. Oke, saya cabut chargernya dulu. Ini telah saya bongkar casingnya dan telah saya cek, ternyata IC short atau rusak pecah pada bagian ini. Oke, kita coba ganti dulu semoga berhasil IC tersebut oke ini sudah saya ganti saya ganti IC keramik tersebut ini yang lama sudah pecah oke kita coba tunggu dingin dulu jangan langsung colok cas masih panas bahaya ini masih panas kita tunggu lebih dahulu ya oke ini sudah dingin kita coba colok charger semoga tidak short lagi oke alhamdulillah lampunya sudah tidak berkedip lagi kita coba tekan tombol power dulu oke menyala tunggu sebentar oke sudah menyala sudah nampil kita tunggu masuk windows dulu kita tes Oke, okay. okay, sudah masuk Windows, sudah berhasil. Cukup sekian dan terima kasih. Klik subscribe, jangan lupa like, comment dan share. Mantap.